Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng aja mungkin ya Bagaimana cara meng hide atau mungkin menyembunyikan ya Kalau bahasa indonesianya, aktivitas pada discord gitu Jadi mungkin kalau kalian punya discord dan kalian pengen menyembunyikan aktivitas dari game Atau mungkin software yang lagi kalian pakai gitu ya Kalian bisa menyembunyikannya, ya mungkin tujuannya untuk privacy mungkin ya Dan di sini kita akan langsung aja ke user settings dan di sini, untuk user ke setting kalian bisa langsung scroll aja ke yang bawah. Dan di sini akan ada yang namanya activity settings, dan kalian cukup tinggal klik aja activity status, gitu ya, atau mungkin ya yang paling atas, gitu. Dan sini, untuk defaultnya yang saya tahu ini on, gitu kan. Dan kalau kalian misalnya pengen dimatiin, kalian cukup tinggal uh, klik aja sampai abu-abu kayak gini. Berarti kalau udah ada silang dan abu-abu gini, berarti ini udah off, gitu. Dan mungkin... Uh, kalian kalau buka ya untuk ke server gitu mungkin atau mungkin channel manapun Nanti nggak akan uh, muncul untuk namanya gitu Untuk uh, nama atau mungkin software yang lagi kalian pakai game atau software sih Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Gampang banget kalian cukup tinggal klik aja untuk yang user setting tinggal kalian cari aja yang paling bawah gitu ya Dan activity setting terus kalian klik yang paling atas tinggal kalian matiin aja sampai jadi abu-abu gitu Berarti itu akhirnya udah mati dan nanti kalau kalian lihat di sini untuk di online-nya, nanti nggak akan uh, muncul apa yang lagi kalian mainin, apa yang kalian buka gitu ya. Dan uh, jadi cukup segitu dong sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.